wah ternyata banyak sekali ini hewan-hewan wah seru sekali ini banyak sekali mainan langsung kita angkut wah ini ternyata ada anjing ya teman-teman anjing apa ya wah bisa bunyi juga bisa jalan ya teman-teman yang yang tahu ini anjing apa langsung komen ya ayo kita angkut masuk ke truk oleng lalu ini ada apa ini wah ternyata ini ayam jago ya teman-teman wah Ayam jagonya bisa jalan teman-teman Wah langsung kita angkut Ayam jago warna merah Merah kuning ya Bagus sekali Langsung diangkut aja Ini apa lagi Wah ini ternyata anak ayam ya teman-teman Anak ayam warna kuning Wah warna yang sangat cerah Wah ternyata ayam anak ayamnya juga bisa ini ya teman-teman. Uh, angkut aja ke truk oleh. Ini apa? Oh, ini ternyata angsa teman-teman. Wah, angsanya juga bisa bisa berjalan ya angsa warna oren langsung diangkut ke truk oleng ya lalu ini apa teman-teman ini warna oren kuning dan hijau bagus sekali wah ini namanya kalajengking Wah, jengkingnya juga bisa bisa jalan ya, teman-teman. Langsung saja diangkut ke truk oleh. Ini apa nih? Ini kingkong, teman-teman. Kecil ya. Kita angkutlah saja. Ini apa? Wah, ini warna hijau. Ini katak ya. Katak Langsung angkut Lalu ini Kura-kura Tapi bukan kura-kura ninja ya teman-teman Ini warna biru Wah seru sekali ini warna biru Dinosaurus teman-teman Wah keren-keren keren Langsung angkut Ini warna hijau Dinosaurus juga ya Teman-teman langsung diangkut ini masih saudaranya dinosaurus wah ini hewan-hewan purba ya teman-teman angkut saja lalu ini apa ini sama dinosaurus juga warna pink lalu yang ini ini putih belang-belang namanya kuda zebra teman-teman keren ya langsung diangkut aja ini warna kuning belang-belang namanya jerapah langsung diangkut ke truk ke kedam truk ya ini warna merah teman-teman wah ini ada sapi mo mo diangkut saja ya teman-teman lalu ini apa ini ada serigala teman-teman Wah serem ya tapi keren Langsung diangkut Ini apa teman-teman Ini kuning kuda teman-teman Wah keren keren keren Angkut lagi Wah ini masih banyak teman-teman Ini kuda juga ya Apa keledai ya yang tahu langsung komen ya, keren ini langsung masuk, angkut aja. Wah, wow, udah banyak ini, ini kuda juga ya, teman-teman. Kuda warna coklat, wah keren ya. Angkut lagi, lalu ini apa? Wah, ini hijau. Keren, ini namanya buaya. Teman-teman, takut langsung kita angkut ke truk ya. Wah, ini masih ada juga ini. Ini warna kuning, wah, si raja hutan. Teman-teman, keren-keren-keren, wah mantul, diangkut lagi, wah. Ini warna kuning belang-belang Ini namanya harimau ya teman-teman Wah Langsung diangkut aja Ini warna kuning satu lagi apa ini Kayaknya harimau juga ya Apa macan ya Yang tahu langsung komen ya Ayo Langsung kita angkut Ayo semua ini truk oleng dan truk langsung jalan, ya. Teman-teman, kamu -teman. kita pulang, kita pulang.